Oh, oh, oh, oke, okay. kali 250 langsung meledak besti. Mudah-mudahan pecahannya juga mantap di sini ya. Jadi, bisa dapetin cuan-cuan yang oke okay juga nih. sensasional nostalgia ribu yang lumayan juga nih untuk awalan ini ya. Semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue di sini, tentunya di channel kesayangan kalian. Oke, okay, di sini gue main di games of Olympus, bawa modal 100 ribu, dan gue langsung start aja di bed 2.400, ya. Gue langsung sepin-sepin manja, Lita dulu aja. Gue sepin-sepin manja, pemanasan-pemanasan dulu, tentunya dengan pola-pola simple. Dari gue di sini ya, best ya. Oke okay, kali 250 langsung meledak Besti Mudah-mudahan pecahannya juga mantap di sini aja. Ya. Jadi bisa dapetin cuan-cuan yang oke okay juga nih. Sensasional ribu yang lumayan juga nih untuk awalan ini ya. Baru main udah langsung dapat kali merah lumayan juga saldo gue udah bertambah. Anjir, kali 20-nya nggak connect dong. Oke, yang pasti sebelum gua lanjutin buat teman-teman semua yang udah mampir di sini simak-simak terus aja videonya ya, jangan di skip biar gak ketinggalan untuk info-info dari gue di sini dan yang pastinya juga jangan lupa untuk dibantu support channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share dan di subscribe ya. Agar channel gue semakin berkembang, pastinya gue juga semakin semangat lagi. Oke, okay. di sini gue coba untuk cek ombak dulu di 480.000 gue coba untuk buy spin di sini. Mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Oke. Okay. Dan ya mudah-mudahan di sini gue mendapatkan cuan-cuan yang mantul ya, best ya. Oke. Okay. Nice Oke okay. Dan gimana kabar kalian semuanya hari ini ya Semoga sehat-sehat selalu dan pastinya semoga rezeki kalian semakin lancar nih Bestie, amin Oke okay, ya Hai sekali 50 nya langsung Connect juga nih di sini. Aduh mantep banget ya Tadi dapetin kali merah ya kan Sekarang dapetin kali 50 ya kan waduh ini mantep banget sih harusnya ya Oke di sini perkalian gue udah 64 nih ya gila kali 50 nya pecah di dalam ya Dan di sini masih ada 8 spin lagi ya mudah-mudahan sih di sini gue dapetin yang lebih-lebih lagi ya besti Dan gue harap sih bisa balik modal ya karena Gue khawatir banget di sini, gue gak balik modal anjir. Oke, okay. lagi dong. Selamat dulu. Hmm. Aduh, ya kan? Apa kata gue bilang? Oke, okay, gak apa-apa. 349.000 ya, gue dapat di sini. It's oke, okay, gak masalah di sini, gue coba untuk naikin bednya Gue coba untuk sepin-sepin lagi di sini, di spin cepat lewati layar 50 kali. Oke dan pastinya gue akan memberikan tips dan triknya di sini mengenai info bocoran RTP dan juga pola-pola gacornya dan yang terpenting di sini gue bakal kasih tahu tempat bermain yang pastinya ini rekomend banget buat kalian khususnya para slotter mania nih ya dan pastinya ini situs juga bener-bener yang Mantep banget gitu ya dan yang pasti sudah resmi jadi nggak perlu ragu lagi kalian untuk join bareng ya di situs ini ya. Oke bestie langsung aja ya di sini gue bermain di situs Permain 138 Buat kalian yang mau join bareng gue di sini boleh-boleh aja merapat langsung aja Untuk link Gacornya nanti gue akan taruh di pin komentar ya bestie Jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga Oke okay. Dan pastinya buat teman-teman juga yang mau main pastikan cek RTP dulu dengan win rate paling tinggi Untuk memudahkan kalian juga bermain di game slot online yang lagi gacor saat ini Dan yang pastinya juga supaya ya memungkinkan kita untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi ya bestie Kalau misalnya kita main di RTP yang tinggi gitu ya sayang ya Oke okay. Nah pastinya buat kalian yang lagi nonton, maunya jadikan tontonan ini hanya sebagai hiburan-hiburan saja ya Hanya untuk hiburan semata, tidak untuk ditiru, apalagi buat kalian yang masih di bawah umur Ya karena tontonan ini juga hanya dikhususkan untuk usia 18 tahun ke atas Jadi buat kalian yang merasa belum cukup umurnya, di skip aja, nggak usah ditonton apabila lewat di beranda kalian ya sayang Oke, okay. dan... Satu lagi pastinya buat temen teman jangan pernah untuk dijadikan sebagai mata pencarian sehari-hari ya ataupun pendapatan utama kalian. Karena gue juga dari awal nggak nganjurin itu. Ini cuma sebagai hiburan saja, hanya untuk senang-senang atau ya sekedar hiburan sendiri lah ya. Untuk diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita lagi gabut ataupun jenuh begitu ya, Bestie. Oke. Okay. Ya pastinya ice dikasih lagi skater gratis tuh di 10.000 10.000 mantep banget. Ayo kita gaskan dulu ya sambil kita pantau di sini. Ya pasti gue lanjutin juga untuk info-info nya, pokoknya buat teman-teman semuanya ya nggak usah terlalu serius juga untuk bermain di game slot online ini karena yang namanya permainan pasti ada menang kalah yang pasti juga punya respon yang tinggi ya. Apalagi buat kalian yang aduh umurnya belum sampai anjir belum sampai nggak tuh belum cukup umur ya intinya seperti itu. Oke. Okay? Dan ya di sini gue bermain seperti biasa dengan pola-pola simple aja, nggak pakai ribet ribet gitu ya, jadi semoga mudah untuk dipahami dan semoga bisa bawa hobi juga buat kalian, bisa membantu juga untuk cari cuan, cuan tambahannya di situs permen 138, begitu sayang ya, oke. Okay. Dan kita lihat untuk uh, skater kali ini ya, free spin kali ini, ya mudah-mudahan sih dapet yang mantep-mantep. Walaupun dikasih, habis ini gue mau langsung sikat aja Lumayan ya, gope-gope gas kenalah ya Oke, okay. yang pastinya gue juga mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton di sini, Yang sudah support juga Maunya jangan lupa untuk dibantu subscribe channel ini ya guys ya Semoga apa yang gue bagikan di sini bisa bawa hoki, bisa membantu juga buat semuanya Dan pasti jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng Agar kalian selalu dapetin notif dari gue setiap hari ya Oke okay. Dan ya gue rasa cukup untuk hasil dari game kali ini. Cuan-cuannya juga udah mantep. Jadi ya gue langsung sikat aja ya. Gue izin pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam jackpot. Salam sensasional. permen 138. Oke, okay? bye.